dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of One ataupun Lima Tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan reskimen mendadak di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini menggambarkan Seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mendapatkan resmi mendadak di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan di sini seorang gemini melakukan ataupun giat di dalam bekerja baik itu di dalam perkantoran maupun usaha sendiri dan di sini seorang gemini merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dan pantang menyerah di dalam melakukan usaha di sini juga digambarkan Seorang Gemini akan melakukan suatu hubungan kerjasama dengan orang lain, ataupun berpartner kerja dengan orang lain, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan dipercayakan terhadap suatu pekerjaan besar. Yang dimana hasilnya akan sangat memuaskan dan menunjang keuangan seorang Gemini semakin meningkat dan terus meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini pekerjaan itu ataupun kepercayaan itu tidak disangka ataupun tidak pernah diduga-duga seorang Gemini sebelumnya. Di sini seorang Gemini hanya bekerja keras dan bekerja secara disiplin terutama di dalam hal pekerjaan yang sangat berarti kepada dirinya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Di mana seseorang pasangan, seorang sahabat mendukung seorang Gemini dan memberikan support kepada seorang Gemini di dalam bekerja agar semakin disiplin dan lebih giat untuk bekerja. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... Secara umum, temperance diartikan kesederhanaan, kesabaran, ketekunan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yang mendapatkan mendadak di bulan Oktober, yaitu seorang Gemini. Seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bekerja keras, disiplin dalam bekerja, dan ingin melakukan suatu usaha berpartner dengan orang lain, di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan, ataupun orang-orang di sekitarnya. Dan temperance di sini menggambarkan akibat kegigihan ataupun dikarenakan kedisiplinan seorang gemini di dalam bekerja membuat seorang gemini karirnya akan semakin meningkat yang berdampak positif kepada keuangannya di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di sini digambarkan kepada seorang gemini ataupun dikategorikan seorang gemini mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020 yang tak pernah ia duga-duga ataupun yang tak pernah ia impikan sebelumnya dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah 10 tongkat untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat banyak yang tak pernah ia duga-duga selama ini ataupun yang tak pernah ia sangka-sangka selama ini di bulan Oktober ini juga seorang Scorpio akan mendapatkan pekerjaan yang besar yang di mana pekerjaannya akan menghasilkan dan karyanya akan menghasilkan keuangannya sangat bagus dan mengakibatkan keuangannya meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan ide-ide ataupun semua gagasan yang dikeluarkan oleh seorang Scorpio di dalam pekerjaan akan membuat hasil yang maksimal di dalam kehidupannya ataupun di dalam keuangannya. Dan ide itu semua ataupun pekerjaan itu semua dilakukan atas kinerja ataupun kegigihan seorang Scorpio. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang kiranya. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020 di mana dikategorikan seorang Scorpio mendapatkan tawaran pekerjaan Dimana di mana dikategorikan juga seorang Scorpio mendapatkan income ataupun penghasilan atas ide dan karya yang ia lakukan dan di sini seorang pasangan mensupport mendukung serta memotivasi terus seorang Scorpio di dalam bekerja dan di dalam bekerja sehingga di sini keuangan Scorpio akan semakin meningkat dan meningkat lagi di bulan Oktober tahun 2020 yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua ataupun Scorpio yang menggambarkan Scorpio merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak dan idenya selalu menghasilkan income ataupun pendapatan kepada dirinya, yang dimana pasangan selalu mendukungnya. Dan temperance di sini bisa dikategorikan dikarenakan kegigihan dan kefukusan seorang Scorpio di bulan Oktober di dalam bekerja dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Di sini orang lain akan terus melakukan penawaran pekerjaan dan memberikan kepercayaan yang besar kepada seorang Scorpio. Dan di sini ide-ide dan karya seorang Scorpio akan semakin dinilai yang mengakibatkan keuangannya semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini dikategorikanlah seorang Scorpio mendapat rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah three of Cup ataupun tiga piala untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan mendadak di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aris yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April Di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan suatu kepercayaan di dalam kategori pekerjaan dimana kategori pekerjaan itu adalah bersifat pekerjaan yang sangat besar dan dapat menunjang keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Aris mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana salah satunya adalah pekerjaan yang sangat besar dan tanpa disadari oleh seorang Aris keuangannya akan meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2020 dan disinilah seorang Aris tidak pernah memikirkan ataupun membayangkan sebelumnya namun ia akan terkejut di bulan Oktober ini pekerjaannya akan membuahkan hasil yang sangat maksimal di dalam kategori keuangannya di sini juga tidak tertutup kemungkinan persepsi yang kedua untuk seorang Aris, ia akan mendapatkan suatu rezeki ataupun jodoh di bulan Oktober tahun 2020 dan ia akan bertemu pasangan di bulan Oktober tahun 2020 yang dimana seorang Aris akan bersungguh-sungguh dan menjalani hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2020 tidak tertutup juga kemungkinan seorang Aries akan melakukan pernikahan di bulan Oktober tahun 2020 ataupun memiliki komitmen bersama pasangan dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan untuk persepsi yang pertama, seorang Aris mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang mana salah satu pekerjaan itu akan menghasilkan keuangan seorang Aris meningkat drastis di bulan Oktober tanpa ia duga-duga. Dan persepsi yang kedua, seorang Aris mendapatkan pasangan dan bertemu jodoh serta memiliki komitmen di bulan Oktober tahun 2020, di mana seorang-orang tua Aris sangat mendukung semua tindakan dan Pekerjaan serta hubungan asmara yang dilakukan oleh seorang aris di bulan Oktober tahun 2020, sehingga di sini dikategorikan seorang aris mendapat rezeki yang mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan pergi ke yang keempat dan kartunya adalah Sri Oxford ataupun tiga berat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020 tanpa ia sangka dan tanpa ia duga-duga. Di sini seorang Pisces hanya melakukan suatu usaha yang dimana usahanya itu dapat meyakinkan seseorang tanpa ia sadari dan di sini juga seorang Pisces mendapatkan kepercayaan tanpa ia sadari untuk menangani sebuah pekerjaan yang bersifat pekerjaan itu menghasilkan keuangan seorang Pisces meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga. Seorang Pisces mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang mana tanpa ia duga-duga karyanya ataupun kinerjanya diperhatikan oleh orang lain sehingga di sini tawaran itu jatuh kepada dirinya tanpa Pisces sadari dan tanpa Pisces bayangkan sebelumnya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umum Kenaik of Cup diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan hasil yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya di mana hasil karyanya ataupun hasil kinerjanya diperhatikan oleh orang lain dan Pisces mendapatkan kepercayaan atas suatu pekerjaan yang sangat besar yang berdampak positif kepada keuangannya di bulan Oktober tahun 2020 di mana orang-orang di sekitar saudara ataupun teman dekatnya mendukung seorang Pisces di bulan Oktober di dalam kategori meningkatkan keuangan dan meningkatkan kehidupannya di bulan Oktober tahun 2020 tanpa ia sadari dan jika temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dan temperance di sini menggambarkan akibat kesabaran dan kesadaran seorang Pisces di dalam bekerja, Di sini, seorang Pisces mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar tanpa ia duga-duga dan tanpa ia bayangkan sebelumnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober adalah seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aries dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.